Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di L Channel Beberapa hari lalu Kita dihebohkan oleh Beberapa berita di media sosial Terkait resmi Leasing bisa cita barang tanpa Proses pengadilan Perlu sampai saya sampaikan bahwa Terkait headline news itu, ada salah, uh, kekeliruan terhadap pemberitaan ya putusan MK yang diajukan oleh saudara Joshua Michael Jami Dengan nomor perkara itu, ada nomor putusannya dua garis PU, 19-2021. Yang mana adalah putusan tersebut bahwa pengajuan pemohonan yang diajukan oleh Joshua Michael Jami ini, putusannya adalah ditolak. Yaitu kenapa pertimbangan Majelis Hakim, bahwa mengacu kepada permohonan yang telah pernah disampaikan oleh Saudari Ek Apriani Dewi dengan Saudara Suri Agung Prabowo ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus, yaitu dengan nomor 18-PU-17-2019. Bahwa terhadap objek jaminan fidusia, maka eksekusinya harus diajukan kepada pengadilan negeri gitu loh tetap mengacu kepada ini. Jadi putusan MK nomor 2 PUU garis 19 2021 ini sebenarnya tidak mempengaruhi apapun terhadap putusan MK yang sebelumnya gitu loh. Karena pertimbangan Majelis Hakim apa bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Jadi pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai one prestasi. Yang kedua adalah mengenai tentang penyerahan atau eksekusi objek jaminan nya Inilah putusan nomor 18 garing PUU garing strip 17 Samawi 2019 Inilah marwahnya sebenarnya Jadi ketika objek jaminan fidusia yang sudah ada sertifikat jaminan fidusianya Maka untuk mengeksekusi jaminan fidusia harus melalui pengadilan negeri Permohonannya harus diajukan ke pengadilan negeri Itu loh jadi, karena terhadap penafsiran frase kekuasaan ekstorial Dan frase yang sama dengan putusan pengadilan berkuatan hukum tetap Dalam pasal 15 ayat 2 undang-undang jaminan fidusia Dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan Tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela Objek yang menjadi jaminan fidusianya maka, segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan khusus harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Itu marwah juga yang kedua, jadi dapat disimpulkan bahwa eh, jangan lagi masyarakat untuk berpikir atau termakan dengan berita-berita eh, yang masih hoax. Gitu. Kenapa? Karena sudah jelas kembali lagi ke putusan MK nomor 18 gari PU garing 17-2019 bahwa ketika si debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia yang secara sukarela maka kreditur dengan adanya sertifikat jaminan fidusia maka harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri itu itu untuk apa yang pertama menghindari adanya keselmenangan yang dilakukan oleh si kreditor atau sebagai uh, apa namanya um, debt collector biasanya kadang perusahaan pembiayaan menggunakan jasa debt collector dan untuk dipahami juga teman-teman masyarakat bahwa debt collector itu mempunyai tugas pokok adalah sebagai penagih piutang perusahaan bukan sebagai eksekutor untuk mengeksekusi jaminan fidusia. Jadi ingat teman-teman masyarakat harus dicamkan bahwa e, debt collector itu bertugas sebagai penagih, penagih piutang perusahaan atau penagih hutang si debitur itu. Jadi bukan sebagai eksekutor untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia. Tetap yang mengeksekusi atau selaku eksekutor terhadap uh, jam, objek jaminan fidusia adalah pengadilan negeri melalui uh, jurusitanya. gitu loh, itu nah jadi teman-teman. Udah sekarang, sekarang udah paham bahwa putusan MK nomor 2 Garing PU, garing 19 Romawi 2021, itu tidak mempengaruhi apapun terhadap putusan MK terdahulu, yaitu nomor 18 belas PU. Garing 17 Sumawi 2019 Oke teman-teman Sekarang Saya harapkan bahwa masyarakat sudah Mulai sadar hukum Mulai melek hukum Mulai faham hukum Jadi jika ada pertanyaan Atau ada yang ingin disaringkan ke kami Boleh nanti di komen Di link channel Atau bisa menghubungi di Koos Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam I'll uh, let's